kata satu dong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 untuk selalu memberikan kabar terbaru, kabar baik, kabar bahagia dari idola kesayangan kita Bunda Lesti tentunya Menemani santai sore kalian saat ini Bang Mimin akan menyuguhkan informasi terbaru ya mengenai Bunda Lesti Namun tentunya di kabar pertama kita awali dengan kabar dari Bang Boril Tiga jam yang lalu mengunggah foto terbaru sedang duduk santai dan memainkan handphone. Namun kita juga salvo kalimat atau kata-kata bijak dari Bang Boril yang dituliskan dalam kalimat caption. Di situ dikatakan, Bismillah, hidup itu rileks saja kalau disenangi orang Alhamdulillah Barokah. Punya teman dalam kebaikan kalau didiamkan atau dibenci orang Alhamdulillah Barokah juga. Barokahnya didiamkan atau dibenci orang-orang tidak pada kesalahan dan tidak merepotkan orang lain. Hashtagnya hidup terus berjalan. Itu kalimat yang dituliskan kata bijak dari Bang Boril. Mudah-mudahan bersahabat ya. Kita selalu mendapatkan info-info mengenai Bunda Lesti Kejora dari keluarga, teman kerabat, dan sahabat-sahabatnya Bunda Lesti Kejora. Tentunya kabar baik yang selalu kita tunggu dari idola kesayangan. Berikutnya juga, persahabatnya kita lihat ada kabar yang sedang heboh banget ya. Bang Mimin aja kaget nih, mendapatkan kabar langsung masuk Lampetura. Rizky Bilar dikabarkan sudah talak Lesti Kejora. Ini disampaikan juga oleh kuasa hukumnya Rizky Bilar nih, ya, saat diwawancara. Kronologisnya sudah dibeberkan dari pihak Rizky Bilar mengenai KDRT yang dilakukan oleh Rizky Bilar terhadap istrinya Lesti Kejora. Kita simak persahabat ya artikel kali ini diunggah oleh celebrities.id. Ini ada sebuah percakapan, wawancara, dan tentunya ada sebuah pernyataan dari kuasa hukum Rizky Bilar. Kita perhatikan juga di kalimat caption yang dituliskan ini artikel mengenai Rizky Bilar yang sudah talak satu Lesti Kejora. Pengakuan terbaru terus dilontarkan pihak Rizky Bilar terkait dengan dugaan KDRT yang dialami sang istri Lesti Kejora. Selain membantah lakukan KDRT, kuasa hukum Rizky Bilar Adek Efril Manurung menyebut bahwa Rizky Bilar telah menjatuhkan talak satu kepada Lesti. Kejadian sebenarnya pertengkaran pertama itu Rizky ribut sama istrinya. Rizky meminta supaya Lesti diam besok aja karena ada ibu mertuanya di rumah Rizky pada malam itu. Ujar Adek Efril Manurung di kawasan Jatinegara Jakarta Timur pada Sabtu kemarin. Tapi istrinya Lesti marah-marah terus Akhirnya ditutuplah mulutnya atau dibekap Supaya jangan ribut Ujar adek Erfil menurung Sekitar jam 5 pagi itu ribut lagi Akhirnya klien saya itu mau pergi ke kamar mandi Mau menenangkan dirilah daripada ribut-ribut terus Ketika dia menuju kamar mandi Kakak talak satu kamu Disitulah Lesti menyerang ngamuk Apa enak kali kakak talak-talak dedek Ditariklah ininya sampai putus kalungnya, tarik-tarik jatuhlah Lesti, tutur adek Erfil Manurung. Itu persahabat ya, pernyataan dari kuasa hukum Rizky Bilar. Hingga Rizky Bilar menjatuhkan talak satu untuk Lesti Kejora. Namun komentar pun tentunya persahabat yang beragam diberikan daripada netizen. Di antaranya dari akun Reni Naomi mengatakan, Kemarin bilang Bilar nggak mau cerai, dan sekarang bilang dijatuhi talak satu yang benarnya mana? Wow, kita juga masih bertanya-tanya, ini kabar yang sangat mengagetkan banget ya. Hanya bisa mendoakan yang terbaik untuk mereka, semoga ada jalan keluar yang terbaik yang didapatkan. Kemudian persahabat disimak juga sebuah kalimat yang diunggah oleh akun fanbase tim Boy Lesti Fatih First. kalimat yang diunggah situ dikatakan Lesti itu nggak ribet dan nggak neko-neko, mau kaya, mau enggak, yang penting sayang dia dengan tulus Ini mah yang bikin ribet mah fans sebagian, tuh persahabat ya, yang bikin ribet sebagian fansnya kita lihat juga kalimat caption yang dituliskan, ada yang bilang kalau bukan karena Lesti loh bukan siapa-siapa. Takutnya begini, kalau seandainya berpisah pun pasti mereka pun bakal banyak ngebandingin suaminya dengan Lesti. Menetahan kalau menurut gua aja sebagai cowok bro, Sersa gak ada harga diri kalau suami selalu dibandingkan dengan istrinya. Yang berkomentar yang paham aja, boleh komen kalau yang gak paham, susah katanya tuh ya. Kita lihat juga di kabar berikutnya, ini ada sebuah postingan video dari tentunya para fans Bunda Lesti Kejora yang menyerukan kompak l for Lesti L4 Love, luar biasa dukungan yang selalu. Tentunya kompak dari para fans. Mudah-mudahan selalu tetap mendukung idola kesayangan kita Bunda Lesti Kejora. Berikutnya kita simak juga persaban atau sebuah postingan kalimat komentar yang diunggah oleh akun Abang L. Kalimat komentarnya Salut sama Lesti dan keluarga, dia nggak banyak klarifikasi, dia cuma lapor, serahin bukti-bukti, recovery, menyerahkan pada pihak polisi Berangkat umroh, menenangkan diri, dia percaya tangan Allah akan bekerja dengan caranya Dan kebenaran akan menemukan jalannya sendiri, jujur banyak belajar banget dari Lesti dan keluarganya, Masya Allah, luar biasa sang kejora. Selalu menjadi contoh dan selalu menjadi inspirasi untuk banyak orang Dan kita lihat juga persahabat ada potret Bunda Lesti Kejurah berada di kota Mekah Wow yang tanya ini foto kapan ini foto waktu Bunda Lesti masih imut-imut ya <laughs> Masya Allah mudah-mudahan lancar umrohnya Bismillah mudah-mudahan menemukan jalan keluar yang terbaik untuk Bunda Lesti Amin kita masih menunggu kejutan hingga kabar terbaru berikutnya di sore hari ini. Jangan kemana-mana, terus ikuti channel ini biar kalian tidak ketinggalan informasi terbaru mengenai Bunda Lesti Kejora. Bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar. Bang ucapkan Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.